Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman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 Kanusak, hmm? kenal nggak sama tetangga yang meninggal? Tidak tahu. Tapi kalau lihat orangnya, mungkin oh, nih. Oh, kayaknya dia pernah kesini deh. Kanusak, kalau udah meninggal, dia ya bisa datang lagi nggak ya? Hmm? Kata teman Rara, arwah gentayangan bisa jalan-jalan loh. apaan sih Ra? Anta, bikin kaget aja. Waduh. Maaf ya Anta. Kana? Rara nggak sengaja injak ekor kamu. <gacht> <sukur> Ini lagi. <sukur> Ini, kok oma belum pulang ya? Kak, huh? kalau orang udah mati, bisa hidup lagi enggak ya? Huh? Kalau di film-film, mereka bangun Cuk. jadi ah, zombie. Zombie? Ngarang deh. Selama dikubur, berarti mereka tidur dong. tidak huh? hmm, dalam kuburan, kayak apa ya? Tuh, rak. Boleh nggak kita bahas yang lain aja, ya? Pasti sempit, dingin, sendirian, terus gelap. Astagfirullahaladzim, eh. kedua dulu mati lampu, pura. Gak gelap ya? Uh. Karena uh. saya gimana? Uh. Ra. Kakak, Rara, -ra. aduh. Aduh. aduh, cepetan! Cari lilin, Kak, lilin, senter-senter, iya, iya, iya, jauh-jauh. iya, iya, uh. uh. iya, iya, Uma, aku sudah menyesal banget Jin. Uma, gitu ceritanya Uma. <guluh> iya, maaf ya, aku tadi udah assalamualaikum, hmm. tapi kalian nggak jawab. Jadi Abdul masuk aja. Maaf ya. <guluh> Masya Allah. Jadi begitu cerita horornya. Gimana nggak horor rumah Rara nih gara-garanya. Kayak bahas tentang orang mati, kuburan, pakai zombie bawa bawah Masya Allah, nggak ada yang harus ditakutkan dari orang meninggal sayang. Dalam surat Ali Imron ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan oh. mati. Hanya saja. Banyak dari kita yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk menyambut ajal. Orang mati itu bisa hidup lagi nggak, Umar? Makan, <tuh> nah, mulai deh lagi. Semua yang meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat, Ra. Oh. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Hmm, jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sama orang yang udah mati kan Umar? Betul Nusa.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 Jangan takut lagi Justru oh. itu kesempatan untuk kalian Mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud Wah, pahalanya sebesar Gunung Uhud Iya sayang Rara mau Uma <gih> Wah, makasih ya Uma Habis ini, Nusa makan akan takut sama gitu-gitu lagi <tuh> Wah, nah lomat lagi? Mati lagi Astagfirullah Kalau sekarang gak takut Gak usah hmm. Wah apa? <tik> <tik> <tik> Apaan sih nak? aja. Uh, Agak, katakan... uh, cuma aja. <tik> <tik> <tik> <tik> <kita>? Rara, Rara. <tik> oh, kuk, kuk, kuk. Rara bantu. Ini Bani. Ada ular? Hmm? Wow! Wow! Hah? Huh? <laughs> Assalamualaikum Astaghfirullah, Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? <Sanở> <Sanở> Keburu terang tuh Ra. Asolatuhoirumina naim. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang si gemuk, mau tidur dulu Kak.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 Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, um. udah sholat subuh? Oh, Uma Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. <laughs> iya, Uma Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi, Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Hmm? itu tadi hujan buatan, Ra. Biar oh. kamu bangun salat tapi bahasa tahu. <laughs> udah, <laughs> udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan salat. Nanti waktu subuhnya keburu abis loh. Oh, kan Rara belum umur tujuh tahun boleh nggak enggak salat? Kata siapa enggak salat apa-apa, -apa, Ra? <laughs> ngarang kamu, ngarang. Iya, iya. Rara tahu kok.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 Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan Uma? Betul Nusa, amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Eh sebentar lagi matahari terbit tuh, Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh iya. Karena hukumnya... Iya mah iya. Rara mau sholat sekarang. Nah <laughs> gitu dong, cakep. <laughs> Umah. Kita berangkat dulu ya Iya sayang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hati-hati ya Uma, terima kasih ya Udah bangunin Rara untuk salat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa Tandanya <tuk> Kak Nusa sayang sama Rara hmm. Koknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat akan ada hujan buatan lagi ya, Ra? <Gun> nggak, nggak, nggak, nggak mau, nggak mau Iya, <Gun> iya, iya, ra Salat Rara, Hah? boleh bantu Uma? Iya, Uma? iya Uma. Uma mau dibantuin apa? Bancok ke warung ya Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Oh. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya iya. iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan Uma? Huh? Kalau nanti ada sisanya boleh ra Yeay, Aksi aksi Eh, Tunggu tunggu, jajannya harus bagi dua ya Rak. Iya, kan hmm. sa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya Uma, ayo Berangkat dulu Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini minyak goreng, satu detail. Ah, ini garam halus. Ini gula, satu kilo geram. Eh, eh cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa. Biasanya umah kalian itu... Beli telor juganya itu. Enggak, Pak Ucok. Udah itu aja. Nanti takut uangnya nggak cukup. Bah, macam orang lain saja kalian sama aku. Eh, biasanya rumah kalian itu beli telor satu kilo geram. Beli roti satu bungkus. Wah. Susu buat kalian sarapan. Eh, yang lupanya mama kalian itu. Oh. Gimana? Hmm, cuma, cuma. Eh, iya cuman. sih kayaknya. Hah? Tapi bayarnya? Aduh. Apanya itu, bayaran gampang lah itu. <laughs> Macam orang Jawa aja kalian sama aku. Ha? Ha, kau mau jajat, pigi-pigi, ah, ambil. Asik sih, beneran hmm. mau diambil. Langsung bam, bungkus, tak spektakuler. <laughs> aku bikinkan bonnya dulu, <laughs> mantap kau. <kok. laughs> Wah, coba kita cek ya. ya?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 Tadi... Tenangkan, Sa. Eh, biar Rara yang jelasin. Hmm? Tadi itu Pak Ucok bilang, mm -mm. Yakin kalian, ini Azab belanjanya. Mm. Biasanya, umah kalian itu beli telur, roti, dan susu, kan? Mm. Jadi, kita beli aja sekalian. Ya kan, Kak? Hmm? Hm? Terus, uangnya cukup. Kurang, umah. Jadi, paucok kasih kasih bohannya. Hmm, jadi, jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum, hmm. Umah. Umah kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Umah kan nggak pesan telur, susu, apalagi roti. Hmm. Karena uangnya pasti nggak cukup untuk bayar itu semua. Hmm. Iya, Umah. Tadi Pak bilang bayarnya belakangan.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 tolong bayarkan ke Pak Ucok ya oh siap ya, mah ma. mm -mm. <laughs> eh, eh, eh ini juga sekalian bayar jajan kita kan mah hmm, gimana ya Uma kan nggak pesen es krim sama coklat hah jadi jajanannya dibayar sendiri ya hah <laughs> Aduh. Aduh! Kamu ada uang gak, Rak? Ya, abis deh Kamu sih jenisnya banyak banget. Aduh! Hmm...